Hai selamat sore hari ini kita mau kasih makan ikan ya kita hari ini mau menuju ke Empang bersama Afrika sore ini cuacanya cukup cerah Ayo let's go kita menuju ke Embang tempat ikan nila Ya kita sudah memasuki wilayah empang Jalannya cukup becek Karena kemarin hujan deras Ini empangnya banyak sekali Wah itu ada orang yang sedang sedot air Biasanya itu untuk mengurangi debit air yang ada di empang Karena sedang musim hujan Afrika mana ya? Oh, ini Afrika. Ayo, Afrika, kita kasih makan ikan. Eh, Om, kemana? Om, tungguin. Om, tungguin aku. Awas, Afrika, jalannya licin. Ayo, cepat jalan. Wah wow, ikannya udah pada nungguin tuh, udah, udah ikannya udah pada tahu mau dikasih makan. Lo Afrika ikutin cara om kasih makan ikannya. Ayo kasih makan lagi. Ini ikannya wow lompat lompat ikannya. Iya cepat kasih makan lagi ya betul. Lempar lempar lempar iya. Wow banyak sekali ikannya. Wah wow, ikannya sangat mau makan sekali. Mungkin ikannya lapar Afrika. Cepat kasih lagi tuh Om udah ngasih lagi Ayo cepat kasih makan lagi ikannya Ya lempar lempar ya. Nih habis juga kasih makan ikan Ya tuh banyak Lempar Wow ikannya berebut wah wow, ya ikannya suka makan Tuh di om juga sama Wow ikannya banyak sekali ini ikannya baru umur satu bulan tuh lihat ikannya banyak sekali ini ikan teman-teman enak buat digoreng buat dibikin pepes atau dibakar juga loh cepat-cepat Afika habiskan cepat kasih makan ikan lagi ayo nih Abi juga kasih makan ikan ayo ikan makan dimakan nih enak loh ya terus Iya ayo sini sini sini kan ikannya sangat lapar tapi ayo ayo kasih lagi kasih kasihan ikannya lapar Tuh, omnya ikut lagi. Ikannya masih sangat lapar. Ayo cepat, kita kasih makan ikannya. Yang banyak ya. Wow, ikannya banyak sekali. Ayo Fika, habiskan Wow Afika semangat sekali lemparnya Cepat cepat Lempar lagi Afika Wow banyak iya, Udah habis belum Afika Kasih lagi Ayo gitu lihat Empangnya banyak Ada ikan lele ikan Wow udah habis makanan ikannya Afika mau kemana Mau pulang Oke okay, ayo kita pulang Dada dulu Oke okay, ikan nanti besok pagi, Afrika kesini lagi buat ngasih makan. Dadah, ayo kita pulang! Wah, jalannya becek sekali. Lihat-lihat, matahari sudah mulai terbenam. Oke, kita pulang. Sayonara, sayonara! Sampai berjumpa lagi, nila Ayo, ayo, ayo, ayo, kita pulang. Dadang be, dadang be, dadang